oke okay, Halo semuanya dan kembali lagi bersama saya di channel YouTube leandro palilingan 2.0 leandro brownie dan kali ini saya gambar reaksi lagi ya kompilasi edo komik kecil volume 1 dari edo komik kecil jadi jangan lupa untuk subscribe ya dan like dan langsung saja kita mulai dalam 3 Mulai Murid-murid, besok adalah hari libur nasional Jadi kalian semua akan libur Yes, libur Pak guru, berikan kami PR Benar juga PR kalian adalah Menjawab soal matematika Halaman 20-100 Lusa dikumpulkan Lapangan sepi Yuk lah, Marco Oke murid-murid, pelajaran di kelas selesai Rapikan buku kalian dan kita akan pulang Yes, pulang Pak Guru, PR yang kemarin kapan dikumpulin ya? Hampir aja Bapak sampai lupa Oke murid-murid, kumpulkan PR kalian sekarang Gue tunggu di perempatan Murid-murid, apakah kalian paham yang Bapak ajarkan ke kalian? Eh, Pak, kami paham semua yang Bapak ajarkan Jangan berikan kami PR, Pak Akhirnya, kami maunya ulangan, Pak Oke, hari ini ulangan matematika Mending lu nggak usah masuk sekolah, deh Marco, Bapak akan ngetes kepintaran kamu Oke, Pak Jika temen kamu pinjam uang 20 ribu ke kamu Maka berapa uang yang akan dikembalikan? Enggak ada, Pak Enggak ada Kok bisa? Kamu nggak paham matematika ya? Bukan gitu, Pak. Bapak kan tahu sendiri teman saya kayak gimana. Emang teman kamu kenapa? Gawat. Oke, anak-anak. Materi hari ini adalah sendi. Sekarang ibu mau tanya nih. Sebutkan jenis-jenis sendi yang kalian ketahui. Sendi engsel, Bu. Betul sekali. Sendi gerak, Bu. Betul sekali. Sendi peluru, Bu. Betul sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Sendi apa ya, Dok? Sendirian nasib jomblo aku bahasa inggris ayam apa? kfc semu chicken semut kroto a.n.t a.n.t susapi s.g.m milk tahari sun mi sun S O N minyak goreng bimoli apa ya bahasa Inggris minyak goreng tulis di kolom komentarnya D Duk, ya. Duk. Apa tadi? kadang ayu apa bahasa Inggris bebek duck. apa entok D U C K kijang mobil burung duck ya duck apa tadi bimoli kadang sania ayu apa bahasa Inggris bebek apa entok Kijang, mobil, burung. Eh, kijang? Oh ya bahasa Inggris kijang apa ya? Bukan rusa kayaknya Apa? Eh, nggak tau tahu aku bahasa Inggris kijang. Ini masa Twitter is it's a bird, maybe. Twitter ayam, chicken, rooster ya, rooster ya, ya yeah, rooster. di kepiting, seafood, crab. Kadang pecelele Ayo apalagi pak Sekarang bapak tanya ke Edo Gawat nih 15 tambah 10 berapa eh uh, Misalnya nih Kamu punya permen 15 putir Terus kamu beli lagi 10 butir permen Jadi banyak pak Tih, 8 kurang 4 berapa eh uh, Misalnya nih Kan ada 8 lontong yu makan 4 lontong jadi kenyang pak nani? omae do, udah ngejain PR PR apaan? PR MTK lah masa lo lupa? eh anjir gue lupa gimana nih? Tenang, gua ramal gurunya gak bakal masuk kelas yang bener loh. Guys, guys, guru MTK hari ini gak masuk kelas. Bener kan? Yes, selamat. Untuk merayakannya, aku menyuruh guru MTK untuk memberi tugas. Jadi kalian semua harus mengerjakannya. Emang, hey, gimana ya punya temennya? Ya, kalian tahu sendirilah. Jadi Oke, sekian dulu video kali ini dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam video ini dan sekian dulu video kali ini dan jangan lupa subscribe dan like dan share dan komen serta subscribe juga, like dan subscribe, komen dan share juga ke Edo Komik Kecil. Atau ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.